Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? Alhamdulillah I am fine, thank you Anak-anak ketemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, PB 5 dan 6 Oke, okay, are you ready? Yes, we are ready Perhatikan slide berikut Udin mengamati gambar-gambar pada buku Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udir menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Warnai, kemudian ceritakan pada temanmu. Perhatikan gambarnya. Nomor satu, ini Edu dan Udin. Mau janjian bersama, sampai jumpa besok ya, kata Udin. Keesokan harinya, Udin menunggu Edo di bawah pohon. Dia membawa buku cerita. Tidak lama kemudian, Edo datang. Mereka kemudian asik membaca buku cerita bersama. Setelah membaca buku cerita, mereka akhirnya pulang. Udin senang sekali. Bisa berbagi dengan Udin. Beni mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Sekarang kita akan belajar pola. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Nah, sekarang kita cari pola yang sama dengan pola yang sebelah kiri. Mana yang sama? Yang nomor 1, 2, atau tiga Oke, pinter Yang nomor satu Sekarang pola berikutnya. Perhatikan gambarnya ya. Mana yang sesuai ini? Pola nomor satu nomor 2, atau nomor 3? Oke, good job. Nomor tiga. Pola yang nomor tiga. Diperhatikan ya gambarnya ya. Nah, yang sama mana? Nomor satu, dua, atau tiga? Oke, pinter. Gambar yang nomor dua. Sekarang, pola gambar yang terakhir. Disimak ya. Dilihat gambarnya mana yang sesuai. Oke, yang sesuai adalah gambar yang nomor dua. Sekarang, Gambar berikutnya, perhatikan pola berikut ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Ini perhatikan, yang dilingkari bola kecil sedang besar. Berarti yang dilingkari pola yang sama kalian lingkari. Dengdong. Dengdong. Nah, sekarang pola yang kedua. Tabung berwarna biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning biru merah kuning nah seperti contoh di atas berarti kita lingkari biru merah kuning kita lingkari biru merah kuning dan seterusnya sekarang pola yang terakhir tumpukan buku dan pensil tumpukan buku pensil tumpukan buku pensil tumpukan buku dan pensil kita lingkari, buku, pensil, buku, dan pensil, buku, dan pensil, buku, dan pensil. Bisa ya? Oke, pinter Sekarang kalian sudah dapat membedakan polanya. Ada pola yang berdasarkan perbedaan ukuran, ada pola yang berdasarkan perbedaan warna, dan ada pola yang berdasarkan perbedaan jenis benda. Sekarang, Benny dapat membaca pola. Dia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda yang belum ada. Perhatikan ya gambarnya. Ada bola kecil sedang besar. Berarti, sampingnya bola kecil sedang besar. Titik-titik kita gambar. Bola kecil. Baru bola sedang dan besar. Oke. Gambar pola berikutnya berdasarkan warna Tabung merah, biru, kuning Tabung biru berarti kita harus menggambar tabung berwarna merah Betul Tabung kuning, tabung biru, tabung merah Sampingnya kita gambar tabung kuning Jempol Sekarang gambar pola yang terakhir Ada tumpukan buku Pensil, tumpukan buku pensil, berarti kita harus gambar tumpukan buku, pinter. terus ada pen, gambar pensil Ada gambar tumpukan buku, berarti kita harus menggambar pensil, good job. Sekarang anak-anak dapat tugas dari istana. lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri Selanjutnya lingkari pola yang kalian temukan Terakhir, mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Oke, okay, see you. Good luck. Selamat mengerjakan. Hirobil Alamin materi hari ini sudah Ustazah sampaikan. Jangan lupa pesan Ustazah ya. Yang pertama don't forget to pray on time.